cik cik cik cik balik lagi bersama otong Spin kali ini ke belakang review yang get out of Olympus ya usul oh, sure. atau kakek seus kita bawa modal receh saja 35.000. Semoga ada JP JP mantapnya yo yo yo yo set Kita main di bet 800 saja ya karena modalnya kecil kita coba quick dulu 30 kali. Oh ya yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8.000 dong seluruh ini ini ini baru. Situs yang khusus Olympus ini asik ini. Di sini nggak, eh di sini cuma ada slot saja sih, nggak ada tambahkan dan lain-lain. Cuma lebih asik aja kalau mainnya di sini. Karena seusnya gator barat. Ini kita coba di modal tipis lur Kita coba ya. coba dulu ya. Semoga dapat JP-JP mantap pokoknya. Kalau yang penasaran saya main di mana langsung saja untuk linknya ada di pin komen. RTP 8.000 nih bos. Single dong. No ayo hijau jadi kuning boleh atau ungu nusul boleh. set aduh aduh aduh, sih sisa 10 spin lagi. Ayo us, comeback dong. Gue percaya RTP 8000 itu sih itu gacor. Oh iya tadi dicek nah, kita sebelum masuk itu ngecek RTP di angka 80%. Aman-aman sih harusnya sih kalau buat main-main lah masih ada profit-profit pastinya. Us, terus kita coba turbo. Uh, turun aja gajepi dulu ya 10 kali habis itu ruput saldo sudah mulai menipis ayo us kasih nafas-nafas dulu us. ayo us RTP 8.000 kasih nafas-nafasnya dong dokter aduh enggak mau ayo Frisbee nya mana seluruh sepi sekali Frisbee iya itu kuning jadiin dulu atau ungu boleh kuning dulu ungu nusul kurang satu itu ungu. aduh kurang kurang kurang kita coba turbo ya guys 30 ayo kasih petir-petirnya dong us. jangan ragu jangan bimbang us Masa nah, nggak mau sih set hijau jadi gelasnya boleh atau biru dulu atau kurang cuk mm -hmm. jadi sayang sayang sayang seribu sayang merah mm, kurang satu semua telur yo gelasnya dulu gelasnya gelasnya boleh hijau boleh ungu nusel boleh gelas boleh biru biru biru biru anjir nggak mau Keter tiga-tiga terus saldo mulai menipis lur semoga ada comeback-back comeback mantap ini ayo comebackin dulu dong 6000 saldo tipis sekali tipis sekali tipis setipis setipis setipis, setipis. harapanku seluruh ayo us atas kuning petir aduh malas skater seluruh aja ya, ungu jadi dulu ungu jadi dulu ungu jadi dulu ungu jadi, ungu jadi atas kuning petir dong aduh merah kuningnya jadi boleh aduh nanggung nanggung nanggung seluruh duduk duduk dudu, mulai deg-degan mulai deg-degan karena modalnya emang tipis banget yuk kuning sekalian boleh lumayan lumayan seribu kali ya nafas tambahan dikit lah ya slur Lumayan deg-degan kalau main di bed 800 gua modelnya cuma 35.000 tapi karena ini request teman-teman semua kita jalani. Kita coba yuk. Ijonya jadi ungu kuning boleh-boleh boleh, boleh, boleh. Lur. Ijonya kurang dua. Merah dulu sih biasanya. lah merah terus hijau turun. aduh mahkota malah di situ. Susah kalau mahkota di situ kita coba 50.000 tuh gue tadi ayo atp-8000 kasih gue kekuatan kasih gue jp-jp mantapnya dong weh weh ush tangi ush tangi ush komikin dong ush ush, ush. ush. ush. yuk jindinya jadi anti kalian anjir yuk petirnya dimana enggak ada petir yuk lumayan yuk yuk yuk ungu sekalian, uduh doh, doh, cincin boleh nih cincin boleh nih cincin boleh yuk yuk petir lagi us petir lagi dong, uduh doh, doh, doh. kali 50 puluh, mau lumayan merahnya sekalian merahnya sekalian anjir, gelasnya sih nanggung banget, lumayan slour berat 46 puluh lumayan JP ya seluruh di comebackin mantap mantap us mantap mantap, saldo tadi tipis di sama us dong sebaik sekali seluruh ayah tunjukkan kekuatan mulus Oh ya seluruh selalu saya ingatkan jangan jadi game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya saya hiburan semata jika ingin bermain penghabar main dengan uang dingin bukan uang dapur biar otaknya kebun jika ingin bermain jika ada ruang lebih bolehlah mampir mampil ke channel anu ke situs kita di rtp8.000 untuk linknya ada di pin komen langsung gas kenasa jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8.000 merah jadiin dong merah jadiin aduh nggak mau juga hijau aduh nanggung-nanggung semua yuk sekitar turun dua lagi anjir mahkota semua seluruh duh duh duh duh duh duh, duh, duh ya eh, udah lumayan sih tadi kita bawa modal 35.000 udah JP ya 7 kali model udah lumayan sih tadi kita modal nekat aja lah masalahnya ya itu kan modal sisa-sisa rollingan jadi daripada gabut kalian bikin konten buat kalian yang kemarin tanya coba Pak bawa modal 35.000 ini Cus kita langsung kaskan oke udah jp230an udah cukup sebenarnya cuma kita coba cari profit-profit tambahan lagi kita double ceng kita cari scatter dulu ya selesai kita coba quick 30 kali yes merah aduh nggak mau juga anjir ini scatternya lagi agak rada-rada pelit cuma petirnya lumayan sih tadi connect di 50 ya maka turun anjir malah ada scatter kukira petir merah us malah scatter kok turunin, us Hai hey waduh uh, uh. nanggung semua kuning kurang aduh merah kurang satu hijau juga-juga duduk-duduk-duduk atas itu kuning losting enggak mau juga skater-skater doang enggak mau petir tuh Aduh lu aduh, kali lima belas gak konek tadi hijau kurang satu gelas kurang dua anjir Udah di double change juga skater masih sepi berarti ini hari ini kebanyakan Zeus itu mainnya di petir udah 28.000 kasih petir dongus kasih petir dongus Gus, kasih petir dongus uduh 10.000 merahnya jadi dulu biru dulu biru biru biru ah birunya enggak mau floor door Aduh kali 10 doang enggak connect tapi Anjir lah anjir lah anjir lah. Urusnya ini nggak mau ngasih free spin acan ini kita coba last terakhir ya quick. Kalau nggak ada emang nggak ada tanda-tanda cewek -tanda kita langsung undur diri aja kabur seluruh Udah lumayan lah. 35 jadi 200-an. Besok buat saldo buat konten besok lagi lah ya seluruh ya. Nah iya jangan saya ingatkan jika ingin bermain modal raja langsung Bantu suplemen dan like-nya, biar si ayat semang semakin semangat bermain. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.